Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Kali ini kita ada project guys ya Projectnya itu merubah ruangan ini, kamar yang sudah tidak dipakai Kita akan rubah untuk menjadi mini studio kita guys Jadi nanti ruangan ini kita gunakan untuk editing video dan lain-lain Konten apapun kita nanti mungkin bisa pakai ruangan ini guys ya jadi seperti apa keseruannya nanti kita, pada saat kita melakukan makeover ruangan ini guys ya jangan di skip kami mohon dukungan dari kalian yaitu berupa like comment dan subscribe nya guys ya karena subscribe kalian, dukungan kalian, kalian buat channel kami itu sangat berarti guys untuk kami membuat konten-konten kedepannya guys ya oke guys sekarang kita mulai kerjakan guys ya jangan di skip guys ya oke let's go music oke okay guys, untuk malam ini kita cukup dulu guys ya kita bersih-bersih dulu besok kita akan cat ruangan ini dan kita percantik ruangan ini guys ya agar saat kita edit video itu betah guys ya di ruangan ini guys ya ini kita dibantu oleh kakak gembul sama istri saya terkita, Bunda Iva ya guys ya jadi jangan di skip guys ya video-video kami guys ya Sekali lagi kami mohon dukungan kepada kalian, jangan lupa rekomendasi dan subscribe Oke, okay? kita musikkan dulu